kucing bulu panjang Persia adalah salah satu ras kucing yang paling terkenal dan populer di dunia mereka memiliki bulu yang panjang lebat dan indah yang seringkali membutuhkan perawatan khusus untuk menjaganya tetap sehat dan indah kucing Persia dikenal dengan wajah bulatnya yang imut telinga pendek dan bulat serta hidung pesek yang menambah keunikan dan daya tariknya selain itu mata mereka yang besar bulat, dan cenderung cekung memberikan kesan penuh kasih sayang dan kelembutan. Kucing Persia adalah kucing yang santai, suka berdiam diri, dan senang dielus. Mereka juga cenderung pemalu dan kurang suka bergerak, sehingga perlu dijaga agar tetap aktif dan sehat. Selain itu, kucing Persia biasanya sangat cerdas dan suka belajar, sehingga mudah dilatih dengan berbagai trik dan perintah.